Ada paradigma ataupun pola pikir masyarakat kita di luar katanya dengan kita masuk terikat di usia muda kadang kalau nggak kita pandai memakai kajinya akan berdampak eh, gangguan perilaku atau apa ya apa benar itu ya? Bos itu begini, ini ketakutan saja yang berlebihan. Oh ketakutan berlebihan ya? Kata orang orang cerita gila. Ah ya itu dia. Mereka meningkatkan dunia. Iya, terasa saya belum menemukan orang terdekat jadi gila Oh iya ya Kecuali iya. orang memang gila itu juga gila <laughs> Gila dulu baru masuk reka Hehehe Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bibi Zeti Official dalam episode kali ini, kita akan membahas e, tentang konten tanya ustadz. Dalam hal ini, kita membicarakan mengenai ilmu tarikat. Alhamdulillah, telah hadir di studio kita ini yang mulia, Abuya. Kita Haji Aira atau Al Alhamdulillah, bagaimana keadaan dia? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, pada kali ini kita akan... Berita waktu beliau beliau ini merupakan uh, seorang musik tarikan nafsa yang luar biasa jamaahnya sudah melebar, me melebar ke berbagai daerah uh, untuk menyikat waktu kita serahkan kepada Abuyah Ya yeah. uh, begini Buya Ya uh, ilmu tarikat banyak kita di luar sana, khususnya kaum-kaum muda ya. e, mungkin pernah mendengar istilah ilmu tarikat namun mereka ini tidak begitu paham apa itu ilmu tarikatnya mungkin bisa dia jelaskan secara ringkas kepada penonton kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada di channel kemudahan rekaman uh, dan wawancara ini bermanfaat untuk uh, kita semua. Amin. untuk mendengar sedikit kita mengulas hubungannya terkait dengan syariat Islam. Yeah. terus secara umum kita sebagai umat Rasulullah SAW uh, diberikan kepada kita. Hidayah ya itu agama. Yeah. Agama itu islam In-Islam ini Kita lagi kepada tiga kelompok Yang harus kita sinkronkan satu sama lain Pertama, Islam berbicara tentang akidah Tentang keyakinan Kepada Allah, kepada Mereka Rasul tidak Suci, kepada dan hari qiamat Artinya percaya Iman seyakin-yakinnya Kepada ada Tuhan Allah Dan akan ada hari akhirat Hari pembelasan Itu disebut dengan ilmu akidah Dan pembahasan kita ini Adalah yang Ilmu Tauhid Dan ilmu tentang Sam'iyat dan tentang ilmu tentang Keyakinah Kemudian yang kedua selain itu berisi syariat itu Peraturan, peraturan hidup Peraturan cara beribadat tentang cara berhubungan e, interaksi mamalah ma dengan sesama manusia. Kemudian masalah perkawinan ahwal sosial dan masalah juga hukuman terhadap pelanggaran syariah. Itu di situ akan ada ulama fikih dan sebar banyak itu kitab-kitab yang bicara tentang ilmu fikih. Kemudian yang ketiga ilmu akhlak. Akhlak inti daripada akhlak itu adalah ihsan. ihsan yang diterapkan oleh Nabi dalam hadis yang diberikan lima dari sahabat bahwa yang disebutnya ihsan ialah antak mudallah kana ta rahum fa in kunt tarham Kita sampai kepada posisi kepada keadaan bahwa kita merasakan kita selan bersama Allah merasakan kita dilihat dan diawasi oleh Allah Taala sehingga apapun yang kita lakukan tentu berpedoman kepada agama sehingga kita inginkan hidup ini, hidup yang bermanfaat hidup yang dirudai oleh Allah Taala maka dalam masalah akhlak dan masalah hakikat ini itu dikaji oleh ulama dalam masalah ilmu tasawuf, akhlak sama dengan tasawuf uh, tasawuf adalah ilmu yang berkenaan dengan akhlak dan hati nah, Tujuannya ialah untuk mencapai perindah Allah SWT Supaya dekat kepada Allah Seperti dan peralilaskan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Waktawu ilaihi wasilah Wajah hidupi sabilihi ma'al untuk ihon Jadi dalam karta atas, wasilah wajah hidupi sabilih Yaitu bagaimana penerapan Islam secara kakrah lahir dan batin tujuan tujuan adalah lagi-lagi antamaksudi yang kita lakukan ini adalah dalam rangka pengambilan dan pengambilan kepada Allah yang kita minta ialah uh, supaya Allah teranggoda dan sayang kepada kita itulah puncak daripada tujuan daripada ibadah kita maka tasawuf adalah rangka umum tujuan dijelaskan situlah bagaimana mensuci kita diri dan dekat kepada Allah sehingga mendapatkan ridwannya itu sedangkan terikat ialah metodenya Matode. metode bagaimana apa yang harus kita lakukan ya. dalam mengamalkan syariat ini apa yang harus kita lakukan maka dari sahid sahid pati daripada Al Quran dan hadis eh, diantar lain katakan bahwa kita selalu bersuci Allah jamin dan juga Allah suka kepada yang suci, maka kita harus selalu bertobat kepada Allah dan suci. Dan kita juga dianjurkan, kita uh, uh, berjamaah, sebab yang berjamaah kita akan Timur rasa uh, senasib seperjuangan, dan kita saling menasihati, saling mengingatkan. Kemudian juga kita. Kita diajarkan bahwa sering banyak kematian Mengingat kematian bukan berarti kita harus frustasi Tidak berusaha untuk dunia Tidak berusaha untuk ekonomi Tidak berusaha untuk kebaikan dunia Tidak Dalam rangka mengingat mati itu justru Menjadikan dunia itu menjadi tujuan akhirat Apapun yang kita lakukan Kita kaitkan dengan Allah Contohnya yang simpel, Kita mandi Mandi untuk dingin, untuk sehat, untuk segar Untuk apa segar? Supaya khusus sholat kita Kita berusaha menangkan rezeki untuk apa? mudah-mudahan rezeki kita bisa membantu sesama Bisa membayar kewajiban kepada anak kita, kepada agama Nah, setiap aktivitas kita Apabila kita hubungkan kepada Allah Itu menjadi amal ibadah Menjadi amal yang berpahala kita melakukannya Nah, kemudian inti daripada lagi seperti tadi tadi Bagaimana kita selalu bersama Allah? Maka bagaimana selalu bersama Allah? Kita pancing selalu kita untuk uh, merenung. Bahwa apa yang terjadi di muka bumi terjadinya siang dan malam, tinggati faltis sama waktu waktu waktulah firda di mana hari ayat ini pula terbaik. Sesungguhnya kejadian alam langit dan bumi dan bertukarnya siang berganti siang dan malam itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya hati yaitu orang yang ingat kepada Allah baik berdiri, duduk dan berbaring. jadi kita melihat alam ini tidak hanya melihat hanya sekadar melihat tapi kita hubungkan kepada penciptanya begitu besarlah kekuasa eh, Allah kesintai maka demikian kita memang disuruh berjalan disuruh musafir agar kita perjalanan kita ini menjadi imbros hikmah kepada hati kita bahwa begitulah kekuasaan ya Allah Kemudian juga oh. orang kita juga harus selalu uh, mengutamakan ya kepentingan umum, permasalahan umum sehingga ada tiga hal yang harus dijalani oleh kita itu dalam mengabdi dan mereka, uh, dapat Allah pertama dia harus alim, juga harus abid dan ketiga soleh. Maka apabila alim, abid dan soleh ini dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tarikat mendorong menjadikan itu supaya menjadi tujuan hidup kita. Lalu nah, kita? Jadi artinya bisa kita simpulkan tarikat itu adalah merupakan metode atau cara untuk menggapai sesuatu seperti yang beliau ya mungkin pernah juga katakan kalau kita menuju ke seberang sungai maka sampan itu adalah tarikatnya ya, alat ataupun cara kita untuk mendapai ya nah eh, hikmah hikmahnya hikmah ataupun manfaat yang bisa kita rasakan ketika ikut eh, di dalam eh, ilmu terikat ini Allah swt mengatakan tidak akan tahu bahwasanya berzikir itu menenangkan jiwa Artinya jiwa kita ini harus disabilkan dengan zikir Yang kefir zikir Yang nah, zikir tadi ada zikir hasanat itu Yang dilakukan secara umum oleh siapa saja iya. Kemudian ada namanya zikir darajat Zikir darajat itu zikir yang terima dari guru ke murid ke murid ke murid Itulah yang dibaikan Ya nah, sehingga apabila murid mengamati zikir itu akan timbullah uh, perasaan yang nyaman di saat kita mendapatkan kebaikan kata keuntungan sesuatu yang sangat membahkan hati kita nah dengan zikir kita mencatat amal ya, dan kita tak sombong ya, ya, ya. walaupun ada orang menguji kita bagus bapak ya hmm. bapak sukses usahanya sukses anaknya yang kita diam kita tahu alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Yang memberinya Allah Iya. Ya. Nah, di saat kita dapat musibah, jangan kita salahkan orang lain. Jangan kita salahkan diri sendiri. Kalau memang salah, memang itu kesengaja memang salah. Tapi kalau tidak disengaja, itu pada Allah. Maka solusinya sabar. Ya. Jadi kalau dalam perjalanan, yang tinggi kita potong, yang rendah kita timbul, akhirnya sepertinya itu datang. Ya. Tinggulah rasa sadar, nyaman, kita yang kadang-kadang itulah yang kita sayangkan. Kalau orang yang e, miskin itu susah itu masuk akal ya. Masuk akal, masuk akal. Tapi kalau orang kaya, pejabat, orang yang berada, susah. juga bilang susah. Ini kebablasan. Ada ada Ada kekosongan. Ada kekosongan. Jauh dari Allah Subhanahu uh, Jadi uh, manfaat dari trek itu adalah uh, membuat hati kita tenang salah satu itu ya. Dengan sering kita berzikir, kita, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, ada lagi pertanyaan saya yang mungkin sedikit apa e, Mengenai masa ataupun kapan harusnya kita namun kerikatnya Karena gini gitu, Bia e, Banyak kita para penonton di luar sana Memandang jemaah terikat ini e, Apa namanya ya Seperti gini Aduh, Saya tunggu dulu lah masuk kerikatnya karena nanti uh, ini masih muda lah, masih banyak inilah. Gitu. Jadi kira-kira bagaimana biar? ya aspek ya. Uh, jadi kalau tarian ini kan sama dengan Islam. Iya. Perlakunya syar'i Islam sebelum Bali. Iya Sebelum balik berarti belum mm ada -hmm. Jadi memang si si banyak umur mm -hmm. memang dituntut dan diharuskan mereka itu berterikat. Mm -hmm. Sebab ini kalau menurut tradisi dulu masyarakat kita. Uh, setelah tua dia berterikat seolah dia merasa aman tidak ada yang jawab, tidak ada dunia tidak ada gangguan yeah. kemudian karena dia mungkin di umurnya, umurnya akhirnya itu adalah khusnul khotimah yeah. maka dia berterikat itu yeah. wajar yeah. sebab untuk menyelamatkan dirinya tetapi sebetulnya ketika ini bukan hanya untuk diri kita. bagaimana jika kita juga bisa menyelamatkan orang lain oh, yeah. makanya anak muda Seharusnya berterikat supaya keberadaan dirinya bermanfaat untuk orang lain, jangan membahayakan. Iya betul. Dan lagi anak muda ini kan punya kemauan yang tinggi, semangat iya. yang tinggi, ya, yang, apa -apa yang tinggi, dia, tinggi uh, ada fisik yang kuat. Iya. Kalau tidak dikontrol justru membahayakan dia. Betul sekali. Betul. Maka remnya itu harus dijalan dengan mesinnya mendorong, iya, iya, harus dijalan iya. juga remnya yang bagus. Iya. Betul. Maka kita lanjutkan anak muda iya, juga harus demikian, masih berterikat punya konsep bagaimana mengolah jiwa dan uh, batinnya itu terkendali. Iya. pernah punya tidak ditanya oleh begitu itu bagi masyarakat ya iya. tahun 60... 65 hmm. lah uh, hmm. ditanya oleh Buya apa uh, saran kuliah supaya anak muda ini bisa terarah kepada positif jangan menurutkan jenakala remaja iya. itu itu memang ada uh, isu yang berkembang Peningkatan tenaga remaja. Yeah. Jadi, sebelumnya, kalau solusi besar, perbaikan. Nanti ternyata, saya sebelah saya masuk terikat di banyak Buya Umur sekitar umur 17. Jadi, lo selalu bangun, masuk kelas lima pesantren. Yeah. Yeah. Sedang belajar nah, ya, lagi, ambilnya beli. <laughs> ya, Bu? Ya, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, saya waktu itu, setelah beri anak, langsung suluk tiga puluh hari oh. nah, Dan supaya, uh, supaya memang suluknya lebih uh, lebih terasa Betul-betul, hmm. waktu itu disiapkan Dicukur rambut semuanya Oh iya, iya. <laughs> Ada iya. kami tiga orang itu yeah. Ya enggak, ya mungkin juga Cukur nah, rambut keluar ya Iya yeah. <laughs> Jadi, karena memang merasakan ketenangan Dan setelah itu, ya walaupun <tuh> anak, anak muda ya, pengamalannya tidaklah seperti tua. Tapi, alhamdulillah, lah. saya merasakan kemanapun saya berangkat. merasa ada yang mengontrol, ada yang men menjadikan kita itu mengatasi diri di hal-hal yang negatif. Seperti lampu, saya kode, ya, teman -teman. Nah, maka saya tahun 88 delapan tahun uh, 82. itu sudah berumah tangga. Ya? Belum, belum, oh, belum. masih, umur masih tahun itu, yeah, yeah. saya mungkin masih lama juga kuliah, umur mm. 26, uh, saya ke Jakarta, uh, Jakarta lebih kurang 9 bulan. Mm. Jadi kita orang Jakarta itu kota maksiat, kota murah-murah, mm. tapi tergantung orangnya juga, yeah. kalau kita kesannya mencari yang baik-baik, tak -baik, yeah. nah, tahu oh, baik -baik. kita di mana. Yeah, ya, nah. ya. nah, kemudian, saya ke misir juga, ya malah di luar negeri banyak hiburan, yeah. Yang digandungi, yang suka anak muda, tapi ya, rasanya saya tak, tak merasa tertarik. Oh, gitu. dengan hal-hal seperti itu, karena sudah ada yang menjaga. Sudah, menjaga. Jadi, orang tua kita tidak mungkinlah menjadi satpam bagi anaknya. Sebenarnya oh. satu boleh lah, tapi kalau anaknya sepuluh. Teman istri, tapi berilah anak itu sat satpam dalam dirinya. <tuh> apa itu? Tadi dan ingat kepada Allah SWT. Mudah ya, ya, saya bangga juga nih, Pak Kades ini yang dan mudah menjadi tokoh muda Amin yang Masya Allah ke depan masih rasa yang panjang untuk menjadi karir di bidang masyarakat ya, ya. ya. ya. Jadi Bia berarti masuk terikat ini tidak dimentik dengan kita harus menunggu dulu ya malahan dianjurkan dengan uh, usia kita yang masih muda karena memang uh, di usia muda itu banyak hal yang mungkin kecenderungan kita yang negatif ya. Dengan kita memasuki uh, tarikat Maka Insya Allah akan ada yang mengingatkan kita seperti itu aja. Jadi ada lagi buat pesan sedikit secara ringkas ya. Bagaimana kita Bia, tentang uh, terikat betul. terima kasih uh, Jadi pesan tender salam Memang uh -huh. kita patron dan kita uh, format Dan kita uh -huh. menjadi pusat kegiatan terikat Oh iya, Nah, sebab itu dia akan belajar setelah kira belajar syariat dan juga pengamalan teriak maka bagi anak-anak pesantren yang sudah uh, pada madrasah Iya mereka diwajibkan berbaca teriak mm -hmm. nah biarkan besok mereka setelah keluar dari pondok dia memakan teriak itu masing-masing eh, izin potong sedikit bu ya uh, ada paradigma ataupun pola pikir masyarakat kita di luar Katanya, dengan kita masuk terikat di usia muda, kadang kalau kita pandai memakai kajinya, akan berdampak eh, gangguan pelaku atau apa biar. Oh, apa itu ya? Pas ini, ini mm -hmm. ketakutan saja yang berlebihan. Ya? Oh, ketakutan berlebihan ya. Nah, kata orang, orang terikat ilah. Ah, iya, itu dia. Ketika menghilangkan dunia. Iya. Serasaan? Saya belum menemukan orang putih dari gila. Oh iya, ya, kecuali orang, -orang yang menggigati itu, itu juga gila. Gila dulu, baru masuk negara itu. Iya, Ya. iya, <gila> <gila> <gila> ya. ya, ya. tidak ada. Itu tidak takutkan. Ya. Iya, iya, tapi insyaallah, lah, masyarakat kita di sini tiga belas kebakaran. hari ini, karena sinilah berkembangnya lah sampai di Aceh, di Medan, di Sumatera Barat. Terhadap masyarakat di kota dulu, menjadi basic basis untuk pengamatan terikat ini. amin, amin, Allah mudah dengan lebih seribu suluk, kita 1000 seribu, seribu, seribu, Mekah, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, ya seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, Ya seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, seribu, bisa mencerna penyampaian, penyampaian Abu Ya ini dengan uh, menonton sampai habis uh, video kita ini dan semoga mampu membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Dan pesan kita bagi para pemuda di luar sana, uh, mari sama-sama kita belajar tentang ilmu terdekat ini. Karena mungkin dengan ilmu terdekat ini bisa salah satu cara untuk uh, merentas... Kenakalan-kenakalan kena remaja Itu yang bisa kami jelaskan kepada para penonton Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh